hutang di aplikasi pinjol yang mungkin sudah membuat kehidupan kita berantakan ya hari ini nah sebelumnya aku pengen mengingatkan ya bahwasannya kami dari channel youtube info pinjol terbaru tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel youtube info Menjauh terbaru maka fix itu adalah penipuan ya dan aku juga pengen mengabsen kalian terlebih dahulu nih kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja karena yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang gagal bayar ratusan hari. Ya, dari empat aplikasi pinjol yang akan kita jelaskan pada video kali ini. Jadi nanti kalian bisa saling berinteraksi dengan catatan untuk tidak saling meninggalkan nomor handphone karena kita khawatir hari ini masih banyak banget ya orang-orang dan oknum-oknum yang memanfaatkan kesusahan saudara yang sendiri dengan cara menipu orang lain. Baik ya hari ini kita pengen ngebahas tentang gagal bayar di empat aplikasi pinjol. Dan empat aplikasi ini yang paling banyak di request ya, sama teman-teman. Sepertinya di empat aplikasi ini banyak yang belum bisa membayar, ya, dengan berbagai macam alasan. Dan apa saja aplikasi yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama itu adalah aplikasi kredit pintar. Nah siapa yang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi kredit pintar? Dan yang kedua adalah aplikasi rupiah cepat. Dan yang ketiga adalah aplikasi ada pundi. Dan yang keempat adalah aplikasi pinjam yuk. Siapa yang memakai salah satu dari aplikasi yang tadi kita sebutkan Atau mungkin empat aplikasi yang akan kita jelaskan ini empat empatnya sedang digunakan dan belum mampu melakukan pembayaran Dan mungkin hari ini sedang mendapatkan beberapa pesan-pesan Yang mungkin sedikit agak menyeramkan atau bagaimana ya Oke baik yang penting kalian jangan panik Kita akan kupas tuntas pada video kali ini Kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini guys Oke baik ya kita pengen ngebahas di aplikasi kredit pintar terlebih dahulu Siapa nih yang belum mampu melakukan pembayaran atau mungkin penyicilan di aplikasi kredit pintar Nah kita akan kupas tuntas pada video kali ini ya guys Dan disitu nanti kalian bisa melihat ya Berapa tunggakan dan tagihan di aplikasi kredit pintar ini Oke kita pengen tunjukin dulu tagihannya Ini dia Kalian bisa melihat, ya, itu tagihannya sudah ada satu juta dua Dan kalian, hari ini yang belum mampu melakukan pembayaran, sudah berapa tunggakan di situ? Di sini jumlah tagihannya sudah ada satu juta dua Dengan terlambat 365 hari, denda jatuh temponya itu 498.000. Jadi hari ini banyak yang kepo yang bertanya-tanya, bang. Itu jumlah tagihannya kok bisa sampai dengan satu juta dua bang? Nah untuk di aplikasi kredit pintar ini di awal kita itu meminjam Rp ribu rupiah dan sekarang sudah menjadi satu juta dan ini sudah terlambat lebih dari 365 hari ya kan guys di situ kalian bisa melihat ya kan pinjaman tunainya itu kemarin 631.650 rupiah dan pinjaman tunainya kembali itu ada 568.350 rupiah. Nah kita pengen lihat di situ denda keterlambatan pembayarannya. di situ sudah tertera jumlah cicilannya itu sekitar Rp702.000. Dan denda keterlambatan pembayarannya sebesar Rp498.000. Bang kok besar banget bang denda keterlambatan pembayarannya. Iya ini karena udah lama banget gak dibayar. Udah lebih dari setahun gak dibayar. Dan OJK udah memberitahukan ya untuk semua aplikasi pinjol legal OJK itu. Tidak boleh membebankan biaya denda dan bunga itu melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal Nah ini kalian bisa melihat Untuk di aplikasi kredit pintar Nah hari ini banyak yang bertanya-tanya Apakah aplikasi kredit pintar ini sudah legal OJK atau tidak? Jawabannya sudah Dan apakah aplikasi kredit pintar Akan terkoneksi ke slik OJK atau mungkin b-checking? Jawabannya sudah Kenapa seperti itu? Karena aplikasi kredit pintar ini sudah bekerja sama dengan Bank jago kalau gua nggak salah ya kan nanti kalian bisa langsung cek lah Dan apakah aplikasi kredit pintar sudah memiliki debt collector lapangan Banyak yang bertanya-tanya dan menjadi resah Hari ini banyak yang sedang gelisah Karena memikirkan bagaimana nih kalau seandainya aplikasi kredit pintar menurunkan debt collector lapangan datang ke rumah Nah untuk di aplikasi kredit pintar ini memang sudah memiliki debt collector lapangan Tapi tidak untuk di semua daerah Masih hanya untuk daerah-daerah tertentu saja ya jadi enggak di semua daerah untuk di aplikasi kredit pintar. Dan apakah aplikasi kredit pintar akan melakukan penyebaran data? Jawabannya tidak. Itu tidak boleh dilakukan oleh aplikasi kredit pintar. Kemarin ada yang curhat ya di kolom komentar. Bang katanya ini aplikasi kredit pintar kok nelpon ke kontak daruran aku ya bang. Apakah itu merupakan bagian dari penyebaran data? Jawabannya tidak. Dengan catatan apabila memang nomor kalian tidak dapat dihubungi maka pihak aplikasi berhak untuk menelpon kontak darurat Ya catatannya itu nomor kalian memang tidak aktif Tapi kalau nomor kalian aktif dan kalian selama ini masih cukup kooperatif ya Mereka uh, memberitahukan hutang kalian itu kepada orang-orang yang lain atau mungkin menagih kepada orang lain itu nggak boleh kalau hal itu terjadi silahkan langsung dilaporkan kepada pihak OJK dan AFI Oke itu untuk di aplikasi kredit pintar Kita pengen lanjut lagi untuk di aplikasi rupiah cepat ya Banyak yang bertanya-tanya nih tentang aplikasi rupiah cepat Mana di aplikasi rupiah cepat Kita pengen cek dulu Nah ini dia aplikasi rupiah cepat Siapa yang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi rupiah cepat ini atau mungkin pernah mendapat surat somasi dari aplikasi rupiah cepat Ada ya kemarin ya beberapa keterangan dari subscriber kita itu Ada yang sudah mendapatkan surat somasi Nah akan kita bahas lagi nanti pada video yang selanjutnya Tentang surat somasi yang dikirimkan oleh pihak aplikasi Ini dia aplikasi rupiah cepat Kita pengen cek dulu Siapa hari ini yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi rupiah cepat dengan total nominal mungkin udah sampai dengan jutaan rupiah ya kan. Nah, di situ kalian bisa melihat ya. Sudah ada tagihan yang belum dibayar itu sebesar Rp723.201. Bang, itu kemarin minjemnya berapa, Bang? Kita akan cek dulu detail tagihannya ya kan. Nah, di sini sudah terlambat 1099 hari. Yang belum dibayarkan itu sebesar empat ratus Sudah seribu hari, berarti sekitar berapa itu? Kalau 365 ya sekitar tiga tahun, ya kan? Nah, di situ, di tagihan yang keduanya itu ada dua ratus rupiah, dan ketika itu ditambahkan, maka tertutalah tujuh ratus sekian. Dan apakah aplikasi dari Rupiah Cepat ini sudah legal OJK bang? Jawabannya sudah ya. Mereka ini sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Lantas hari ini banyak yang kelisah apakah memang mereka ini sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak bang? Banyak yang bertanya-tanya seperti itu ya. Hari ini bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi Rupiah Cepat? Gimana? Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Untuk aplikasi Rupiah Cepat belum memiliki debt kolektor lapangan. Jadi kita masih punya kesempatan ya kan waktu yang luang dan serius bekerja serta berdoa untuk bisa menyelesaikan satu persatu satu pada permasalahan hidup hari ini di aplikasi Pinjol. Oke, baik kita pengen cek lagi untuk di aplikasi Ada di Siapa yang memakai aplikasi Ada di Nah, itu dia aplikasi ada pundi ya kalian bisa melihat kita pengen cek dulu aplikasi ada pundi ya sudah berapa tagihan yang ada di aplikasi ada pundi ini limitnya lumayan ya bisa sampai dengan berapa nih bisa sampai dengan 30 juta ada yang udah dapet limit 30 juta ntar kita pengen login dulu oke kita minta dulu kode OTP-nya supaya kita bisa masuk dan untuk di aplikasi Adapun di ini sudah ada tagihan ya itu sebesar kita pengen cek dulu hari ini. Oke, itu dia. Sudah ada sebesar Rp800.000 untuk di aplikasi Adapun di dan ini statusnya macet ya. Dan ini dipinjam pada tanggal pada tahun 2019 kemarin ya guys. Kita pengen lihat dulu ini pinjamannya dan rinciannya nih. Nah, tanggal jatuh temponya kemarin tahun 2019. Dengan jumlah pengembaliannya itu menjadi juta ratus. Jadi untuk di aplikasi di kemarin mereka memberikan pinjaman itu sebesar ratus 800000 dan sekarang sudah menjadi kelipatannya yaitu enam ratus dan apakah hari ini itu direstui oleh pihak OJK? Jawabannya iya yang penting dia tidak boleh ya untuk semua aplikasi pinjol legal OJK itu tidak boleh ya. Memberikan sanksi denda dan bunga itu melebihi dari 100% Nah contohnya untuk di aplikasi Ada Pundi ini ya Kemarin dipinjam Rp800.000 Dan hari ini sudah tertotal menjadi Rp1.600.000 Dan banyak yang bertanya-tanya ya Apakah aplikasi Ada Pundi ini ya Memiliki debt collector lapangan Jawabannya untuk di aplikasi Ada Pundi Belum memiliki debt collector lapangan Jadi Ya gak perlu was-was Yang penting hari ini tugas kalian itu bagaimana caranya menghasilkan uang dengan yang lebih banyak lagi Ya supaya kita bisa terlepas nih Supaya kita bisa membayar nih semua hutang-hutang yang ada di aplikasi-aplikasi pinjol Yang penting jangan panik ya harus tetap tenang Dan jangan melakukan tindakan negatif apapun yang hari ini mungkin bisa Merugikan diri sendiri orang lain dan orang-orang yang kita sayangi Udahlah bang langsung aja kita pengen cek lagi untuk di aplikasi aplikasi pinjam yuk siapa hari ini yang juga sedang menggunakan aplikasi pinjam yuk dan mungkin belum mampu melakukan pembayaran kita pengen cek dulu mana nih aplikasi ada pundi kok nggak kelihatan ya guys ada pundi gua lupa lambangnya yang seperti apa nih ah pinjam yuk ya sorry tadi kita udah bahas uh, ada pundi sekarang kita ngebahas uh, tentang pinjam yuk ini di aplikasi pinjam yuk oke kita pengen login dulu untuk di aplikasi pinjam yuk siapa hari ini yang belum mampu melakukan pembayaran ya untuk di aplikasi uh, pinjam yuk gua dari tadi pengen ngomong ada pundi doang nih kita pengen masuk dulu login oke baik kita udah masuk untuk di aplikasi pinjam yuk dan di sini sudah ada tagihan itu sebesar Rp400.000. kecil banget ya untuk di aplikasi yang kalian pakai hari ini di aplikasi Pinjam Yuk itu limitnya udah dapat berapa sih dan hari ini berapa total tagihan yang belum mampu terbayarkan di aplikasi Pinjam Yuk. Nah, ini untuk di aplikasi Pinjam Yuk sudah ada uh, lewat jatuh tempo itu sebesar Rp400.000. Jadi kemarin untuk di aplikasi Pinjam Yuk ini mereka memberikan pinjaman itu sebesar Rp200.000 dan sekarang sudah menjadi kelipatan menjadi Rp400.000. Ya itu direstui dan dibolehkan oleh pihak OJK Yang penting mereka itu nggak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal Nah apakah aplikasi pinjam yuk sudah legal OJK? Keempat aplikasi yang kita jelaskan pada video kali ini sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Dan untuk di aplikasi pinjam yuk belum memiliki debt collector lapangan Dan apakah aplikasi pinjam yuk akan melakukan penyebaran data ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran? Empat aplikasi yang kita jelaskan pada video kali ini tidak boleh melakukan penyebaran data. Apabila memang mereka melakukan penyebaran data, sertakan bukti-buktinya dan segera laporkan kepada pihak-pihak yang berwajib, ya, kepada pihak OJK dan API, supaya nanti bisa kembali dievaluasi. Ya, benar nggak ini ya dari aplikasi uh, yang memang sudah memiliki status terdaftar dan berizin dari OJK. Oke jadi itulah tadi ya empat aplikasi pinjol yang udah kita jelaskan Dan akan menjawab semua pertanyaan kalian hari ini Yang penting kalian jangan panik dan jangan gali lubang tutup lubang lagi. Tetap tenang dulu ya. Kita fokuskan saja untuk memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Supaya kita bisa melewati satu persatu permasalahan ini dengan baik ya. Dengan tidak salah langkah lagi. Yang penting tetap tenang. Tenang dan jangan melakukan tindakan negatif apapun. Hari ini yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Oke baik jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.